Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tukatih Wa latamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaquu aladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha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 Abang Hadirin hadirat Saudara dan juga Yang semoga senantiasa Allah berikan rahmat Kasih sayang, keberkahan, keselamatan, dan juga kesehatan kepada hantu sekalian, sebagai bekal dalam rangka kita mengabdikan diri kepada Allah, wajah-wajah, karena tanpa itu semua kita tidak akan bisa beribadah, kita tidak akan mampu untuk melakukan amal kebaikan yang bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu seratu nikmat yang sungguh luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kami khususnya adalah sebuah nikmat bisa bersilaturahim ke Yayasan Mulukuro di Kecamatan Peradenan okay. terus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 dan juga hadirin hadirat sekalian yaitu apa niat ikhlas lillahi taala kita berkumpul kita bermajlis di sini semata-mata mengharap ridho dari Allah azza wa jalla. dan sekaligus mempererat tali ukhuwah Islamiyah tali ukhuwah imaniyah di Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam satu ayatnya wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idkuntum agdaa faAllah lihat kata faasbah tum ikhwan maka dengan nikmat Allah kita menjadi bersaudara Allah yang mempersaudarakan kita Allah yang menjadikan kita sebagai persaudara dan persaudaraan inilah yang kelak akan kekal sampai kita meninggal sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan Al ba'duhum adu illa semua persahabatan, semua tali persaudaraan, semua hubungan pada hari itu, pada hari kiamat, waktu, adu, satu sama lain saling bermusuhan. Jangankan kita yang tidak punya hubungan darah, kita dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita pun. Kita akan berpisah dengan mereka. Kita tidak akan peduli dengan mereka sebagaimana Allah firmankan Fa idza jaa'atish-shaakh. Yauma mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Li kulli minhum yawma idzin sya'nu yughni. Dan ingatlah ketika kiamat datang, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana setiap orang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 dari tujuh tiket yang disediakan Rasulullah s.a.w bagi mereka yang mengharapkan bagi mereka yang mengharapkan naungan dari Allah di hari dimana tiada naungan kecuali naungan darinya adalah dua orang yang saling berkasih sayang yang saling bersahabat karena Allah mereka berkumpul karena Allah mereka berpisah pun karena Allah maka dasar di pertemuan kita ini benar-benar karena kita bersaudara, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang berikutnya, ikho Islam slamak Fatimbitin, azan ya wa iyyakum gak jadi masalah mau ditempatkan di desa, di kampung, di pedalaman, gak jadi masalah bagi saya. Ya, gak masalah bagi saya, justru dakwah yang paling utama adalah kita mulai dari pelosok. Mulai dari pelosok, ya, mulai dari pedesaan, pedalaman, itu justru tempat-tempat yang kurang tersentuh oleh dakwah yang jarang disinggahi oleh para juru dakwah. Maka, justru sebaliknya, saya sangat bersyukur ketika ditempatkan tempat seperti ini. Ya, saya sangat bersyukur daripada di kota, ya, daripada di, di kota, justru saya lebih suka tempat-tempat yang seperti ini. Kemudian jumlah yang sedikit jadi masalah, nggak jadi masalah. Hatta misalkan yang datang cuma satu dua orang, ketua yayasan sekretaris bendahara saja, ayo kita ngaji, ayo kita kita ngaji, ya. Karena apa? Bukan itu yang kita cari, bukan itu yang kita cari, tapi keberkahan ilmu yang kita pelajari, itu yang paling penting, itu yang paling penting. Jangan sampai kita masuk ke dalam apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Thauban. Hadis Thauban. Ketika Rasulullah wasallam menyatakan bahwasanya umat Islam akan menjadi rebutan, akan diserbu oleh berbagai macam golongan dari kanan kiri, depan belakang, atas bawah, dari segala penjuru. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah awmin Kita waktu itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak jumlah kalian justru pada waktu banyak sekali. Walaupun Tapi jumlah yang banyak kalian pada waktu bagikan buih yang dibawa oleh banjir. Kita memang perlu bersyukur ketika orang yang paham tentang agama yang mengikuti jalan dakwah yang kenal sunnah itu semakin banyak tapi justru itu betul tadi PR bagi kita bagaimana kita mendidik mereka, mentarbiah mereka bagaimana kita membimbing mereka, mengajari mereka dan ini adalah PR tersendiri lebih-lebih di zaman kita yang penuh dengan fitnah dan cobaan sekarang ini lah sebab itu tema kajian pagi hari ini apa? Maksud orang ngerti apa yang dipelajari ini, aneh ini Kenapa? Masya, Masya Allah, kuatkan iman di zaman Fitnah Allah Akbar Memang betul Salah satu tanda Di antara tanda-tanda kiamat adalah Qatratul Fitnah Banyaknya fitnah Ujian Cobaan Jadi fitnah yang dimaksud bukan Tuduhan keji Tapi cobaan, ujian, penghalang Gangguan Yang mana kata para ulama jamian, Ketika membahas tentang fitnah Fitnah itu ada dua Fitnah itu Dan fitnah itu syahawat Yang akan kita hadapi bersama Yang akan kita Alami bersama Adalah apa? dua fitnah ini Fitnah itu dan fitnah itu syahawat Fitnah subuhat yang menjadi sasarannya adalah Hati kita Pemahaman kita Keyakinan kita Pemikiran kita Itu fitnah subuhat Yang ter, akan menjatuhkan seseorang ke dalam perilaku-perilaku Amalan-amalan Yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Wasallam. Pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang melenceng dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan. Itu subuhat. Itu subuhat. Adapun syahwat adalah fitnah yang diarahkan kepada amalan kita. Amalan praktis kita. Yang terjatuh kepada kemaksiatan. Yang akan mengarah kepada kemaksiatan. Baik itu syahwat perut syahwat mata atau syahwat-syahwat yang lainnya Oleh sebab itu Kita perlu memahami zaman kita sekarang ini Kita perlu mengilmui zaman di mana kita hidup sekarang ini Zaman kita sudah dinaskal Nabi SAW sebagai zaman yang penuh dengan fitnah Ujian coba Ujian coba Dalam menyikapi fitnah-fitnah yang ada manhaj ah. itu memiliki dua konsep memiliki dua konsep Yang pertama adalah at-tasdiq dan yang kedua adalah at-tadbiq Apa makna at-tasdiq Konsep alu wal jamaah Yang pertama dalam mensikapi fitnah adalah Mengimani Membenarkan Semua apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nubuatkan Yang Rasulullah sallallahu alaihi Kabarkan Yang Rasulullah sallallahu Informasikan Dengan catatan Informasi dari beliau alaihi wasallam Yang sampai kepada kita Adalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan Artinya berdasarkan hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang hasan, bukan hadis yang lemah apalagi hadis palsu. Maka dalam hari ini kita perlu merujuk kepada dalil-dalil yang sahih baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk membenarkan, meyakini, mengimani semua apa yang Rasulullah SAW sampaikan, baik yang didasarkan kepada Al-Quran ataupun yang didasarkan kepada hadis-hadis beliau Alaihi Kita harus mengimani itu. Karena apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan tidak ada seorang rasul pun, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dia telah memberitahukan kebaikan Dan mengajarkannya kepada umatnya Dan memerintahkan umatnya untuk mengamalkan Demikian juga tidak ada satupun Nabi Kecuali telah memperingatkan umatnya akan keburukan Dan mengingatkannya untuk ditinggalkan Termasuk yang buruk adalah masalah fitnah Masalah fit, fitnah Kemudian konsep yang kedua adalah at bib, artinya apa? Mengamalkan, menyikapi, ya, menyikapi fitnah-fitnah yang ada sesuai dengan aturan syari'at. Itu nanti akan kita bahas. Itu yang kita, akan kita kita bahas. Kemudian poin yang berikutnya, ikhwatul Islam, ikhwatul hadirat hadirin wa jamian adalah bahwa ingatlah keimanan identik dengan ujian, dengan cobaan, dengan fitnah selama kita sudah menyatakan diri kita aman nah. kami beriman pasti akan ada ujian pasti akan ada fitnah yang datang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman alif lam mim Afa nazu A yutraqu ay yaqulu amanna wa la yuftannun alif lamim afa hasibannas apakah orang-orang itu mengira ayutraqu akan dibiarkan begitu saja dibiarkan begitu saja afa hasibannasu ayutraqu ay yaqulu amanna untuk mengatakan kami telah beriman Wahum la yuftanun Sementara mereka tidak akan terfitnah Sementara mereka tidak akan difitnah Sementara mereka tidak akan mendapatkan fitnah Tidak sama sekali Ingat ketika kita mengatakan Aman billah, Aku beriman kepada Allah Aku beriman kepada malaikat-malaikat Allah Aku beriman kepada kitab-kitab Allah Aku beriman kepada Rasul-Rasul Allah Beriman kepada hari akhir dan takdir Siap-siap untuk menghadapi fitnah Siap-siap untuk menghadapi fitnah Itu sebuah kepastian Sebuah kepastian Mau tidak mau, suka tidak suka Pasti kita akan mendapatkan itu jangan khawatir fitnah bagi seorang yang beriman fitnah sebagai untuk orang yang beriman itu dalam rangka untuk mengangkat derajat ataupun menghapus dosa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazalul bala'u bil mu'min. yang namanya ujian cobaan fitnah itu akan terus menyertai orang yang beriman akan terus menyertai orang yang beriman Hatta sampai dia itu berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala berjalan di atas muka bumi ini ah, tanpa adanya dosa yang akan dia bawa akan tetapi orang yang beriman yang menyikapi fitnah itu dengan sabar sesuai dengan tuntunan dan inilah nanti yang kita pelajari yang kita bahas bersama jadi fitnah identik dengan iman, itu pasti sudah gak boleh tidak gak boleh tidak dan semakin tinggi derajat keimanan seseorang, semakin besar fitnahnya besarnya pahala itu tergantung besarnya fitnah dan juga ujian yang ada dan nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyun nasi asyaddu balaan siapakah orang yang paling berat ujiannya paling berat cobaannya paling berat fitnahnya kata nabi sallallahu alaihi wasallam al anbiya thumma al amsan fal amthal para nabi para nabi Kemudian orang-orang yang derajatnya di atas mereka dan beriku, dan begitu seterusnya Dan seseorang akan diberi ujian seperti itu ala hasabidinihi. Sesuai dengan kadar keimanannya. Sesuai dengan kadar keimanannya. Apabila keimanannya kuat, semakin berat pula ujiannya. Tapi semakin iman seseorang itu menurun, semakin ringan pula ujiannya. Jadi jangan harap kita lepas dari fitnah Jangan harap kita bisa lepas dari fitnah Kita pasti menghadapi itu Ya. Maka dari itu ketika kita melihat, menyaksikan berbagai macam bentuk fitnah yang ada di zaman kita sekarang ini Semakin yakin ini yang harus kita pegangi Poin ini yang harus kita garis bawahi kita semakin yakin akan kebenaran Rasulullah SAW. Bahwasanya apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau beritakan, apa yang perlu informasikan sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Bagaimana tidak? Semua apa yang keluar dari beliau alaihissalatu wassalam, ada sebuah kebenaran yang pasti. Wa ma hawa karena semua apa yang beliau sabdakan Tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yang diturunkan Dan wajib untuk kita iman Wajib untuk kita iman Kemudian Hadirin hadirat wa wa'ayyakum jami'an Para ulama rahimahumullahu jami'an Membagi fitnah menjadi dua Selain fitnah tussubuhat dan juga fitnah tussyahawat Yang pertama adalah fitnah secara khusus Dan fitnah secara umum al-fitnatul dan juga al-fitnatul amah fitnah secara khusus dan fitnah secara umum fitnah secara khusus adalah ujian cobaan yang dialami oleh masing-masing kita dan tentunya berbeda-beda satu sama lain berbeda-beda satu sama sama lain fitnatul khasah fitnah secara khusus Contoh fitnah yang secara khusus adalah kita ditimpa musibah. Kita ditimpa musibah. Al-ibtila masaib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, minal khawfi wal ju'i wa minal amwali wal anfusi wal Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa lapar berkurangnya harta benda kematian, gagal panen, dan seterusnya dan setel, seterusnya itu ujian secara khusus ya. ada yang diuji melalui anaknya fitnah walad anak itu ujian, anak itu fitnah ya. anak itu fit, fitnah Innama amwalukum wa dukum fitnah kata Allah Subhanahu wa taala dalam dua tempat, satu di surat Al-Anfal, satu di surat at Anak kita itu fitnah bagi kita. Harta pun demikian, innama amwalukum wa dukum fitnah. Ada orang yang terfitnah dengan hartanya. Ada orang yang terfitnah dengan ilmunya. Ilmu itu menjadi fitnah bagi sebagian orang. Yang menjadikan dirinya sombong yang menjadikan dirinya angkuh ini fitnah fitnatul ilmu fitnah ilmu ada lagi yang terfitnah dengan jabatannya dengan kedudukannya terfitnah dengan prestasinya dan seterusnya ini fitnah-fitnah secara khusus fitnah-fitnah secara khusus ini. dan perlu diingat pula fitnah yang menimpa pribadi masing-masing kita itu bukan hanya sekedar bersifat negatif menurut Pak kacamata kita artinya yang berupa musibah saja sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak justru fitnah yang berat itu adalah fitnah kebaikan ketika kita mendapatkan nikmat tadi mendapatkan harta mendapatkan kedudukan mendapatkan anak itu fitnah maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kepada kita dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah fitnah terwalad tadi fitnah anak, fitnah jabatan, fitnah harta dan seterusnya ini fitnah secara secara khusus ada fitnah yang bersifat umum ada fitnah yang bersifat umum yaitu fitnah yang mana menimpa seluruh kaum muslimin yaitu fitnah tushubuhan dan fitnah tussyahawat yang tadi kita sampaikan bermunculannya pemikiran-pemikiran pemahaman-pemahaman yang menyelisih syurah rasulullah sallallahu alaihi adanya aliran-aliran ya, kepercayaan kepercayaan demikian juga adanya praktek-praktek ibadah yang jelas jauh dari tuntunan rasulullah sallallahu tidak sesuai dengan ajaran rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fitnah itu itu menimpa seluruh kaum muslimin. Demikian juga syahwat yang tadi kita sampaikan, yang mengarah kepada dosa dan juga kemaksiatan. Kenapa fitnah itu terjadi? Yang bersifat umum, kenapa terjadi? Karena banyak faktor yang mendasari itu, tapi kita ringkaskan menjadi tiga saja. Yang pertama, karena kebodohan. Kenapa seseorang itu terjatuh pada fitnah? Karena bodoh. Tidak punya ilmu Jauh dari ilmu Jauh dari, dari ilmu, sehingga terfitnah Terjatuh ke dalam fitnah, fitnah. Dan fitnah menyebar gara-gara Kebodohan ini Yang kedua, oleh hawa Karena mengikuti hawa nafsu Karena mengikuti hawa hawa nafsu ya. Kemudian yang ketiga Karena adanya taklit terhadap umat di luar kita mengikuti orang-orang di luar dari kaum muslimin maka terjadilah yang namanya berbagai macam fitnah kebodohan mengikuti hawa nafsu dan karena syabuh atau mengikuti orang-orang yang ada di, di luar sana ini sebagai mukaddimah bagaimana kita bisa menguatkan iman kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini karena iman adalah satu-satunya bekal satu-satunya senjata yang bisa kita gunakan untuk menghadapi segala macam bentuk fitnah dan hanya orang-orang yang beriman yang mampu menghadapinya yang memiliki keimanan yang sesungguhnya karena apapun kondisinya entah itu fitnah yang berupa musibah ataupun fitnah yang berupa nikmat fitnah berupa kejahatan keburukan atau fitnah yang berupa kebaikan yang bisa menghadapinya cuma orang yang beriman karena Nabi SAW ajaban li amril mu'min inna amrahu lahu khair inna amrahu kullahu lahu khair wa risadhalika illa lil mu'min ajaban kata nabi sallallahu alaihi wasallam nabi saja merasa takjub nabi saja merasa takjub ajaban di amrul mu'min sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman inna amrahu kullahu lahu khair sesungguhnya seluruh urusannya itu baik baginya garis bawahi kalimat ini dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman saja bagaimana demikian apabila dia mendapatkan ujian fitnah berupa nikmat berupa kebaikan dia bersyukur dan itu baik baginya dan apabila dia mendapatkan ujian, mendapatkan fitnah berupa ke kejelekan atau keburukan, dia bersabar, dan itu baik baginya. Jadi, hanya keimanan, hanya ke keimanan yang bisa mengokohkan, meneguhkan seseorang dalam menghadapi berbagai macam bentuk fitnah baik itu fitnah kebaikan ataupun fitnah keburukan baik itu fitnah musibah ataupun fitnah nikmat fitnah nikmat maka berbahagialah kita yang Allah pilihkan dari sekian banyak hambanya untuk menjadi pribadi yang beriman cuma yang kita butuhkan adalah apakah kita betul-betul menjadi pribadi yang beriman atau tidak apakah keimanan kita itu sungguh-sungguh atau tidak maka melalui fitnah itulah Allah ingin menguji kita Allah ingin menguji mana yang benar-benar imannya dan mana yang Imannya hanya pura-pura belaka Dan semoga kita bukan termasuk tipe yang kedua ya. Kenapa kita perlu ya. Mengetahui ini Ingat ikhwat al-Islam wa khatifiddin Hadirin hadirat Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Fitnah itu luar biasa fitnah yang ada ini luar biasa efeknya kalau kita tidak memperkuat iman kita kita tidak berbekal dengan iman kita akan terjadi hal-hal yang akan merugikan kita yang akan menyengsarakan kita yang akan membawa kita kepada kehancuran karena kata al-syeikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Badr ta'ala banyak sekali akibat dari fitnah yang ada. Banyak sekali akibat dari fitnah yang yang ada. Yang pertama, fitnah itu dengan adanya fitnah yang ada akan memalingkan orang dari ibadah. Orang menjadi lupa akan kewajibannya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa untuk menuntut ilmu. Lupa untuk belajar. Lupa untuk sholat. Lupa untuk berzikir, lupa untuk sedekah, lupa untuk infak dan lupa untuk beramal-amal ibadah kebaikan yang lainnya. Karena fitnah, orang terkena fitnah jabatan, lupa dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Mendapatkan fitnah harta, lupa dia untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu Wataala. Mendapatkan fitnah berupa anak, lupa dia dengan kewajiban-kewajibannya kepada Allah maka dari itu Allah subhanahu wa'ala mengingatkan ya amanu latul hikum amwalukum wala awlatukum am zikrillah jangan sampai anak dan harta-harta kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah banyak orang yang lupa ibadah banyak orang yang lupa kewajibannya kepada Allah gara-gara terfitnah baik itu fitnah berupa nikmat ataupun fitnah berupa musibah banyak orang yang kena musibah dia larinya bukan kepada Allah dia bukannya mendekatkan diri kepada Allah beribadah kepada Allah malah justru berbuat menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala mencari solusi yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang lupa beribadah lupa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua menjadikan orang lupa dengan ilmu dengan belajar tadi dengan menuntut ilmu karena kesibukannya sibuk kerja, sibuk nyari uang sibuk dengan pekerjaan sibuk meniti karir, sibuk dengan anak dengan keluarga, lupa untuk ngaji lupa untuk be belajar Melalaikan orang dari menuntut ilmu karena orang sudah malas untuk menuntut ilmu maka akan lahir generasi-generasi yang bodoh. Maka yang muncul di permukaan yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang bodoh. Tasaddurus sufaha. Munculnya orang-orang yang bodoh menjadi pemimpin, menjadi rujukan dalam urusan dunia dan juga agama. Maka betul kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, "Innallaha la yaqbidul ilma minal ibad." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu dari hamba-hambanya begitu saja intizaan za'an Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama Tapi Allah mencabut ilmu dari hamba hambanya itu dengan mematikan, mewafatkan para ulama Sungguh sekarang ini kita lihat berapa banyak ulama yang sudah wafat mendahului kita Baik yang Berskala nasional ataupun berskala internasional Berapa banyak yang sudah Allah panggil Allah mencabut ilmu dari para hambanya itu dengan mencabut nyawa para ulama sehingga ketika sudah tidak ada lagi seorang alim seorang yang berilmu manusia akan mengangkat para pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh dan ketika mereka ditanya ketika mereka bertanya mereka menjawab ilmin, tanpa ilmu maka mereka sesat dan menyesatkan munculnya orang-orang yang bodoh menjadi rujukan, menjadi pemimpin yang keempat akibat dari fitnah yang ada adalah